So, saya rasa properti is sesuatu yeah. yang um, is always a good investment, ya. Yeah? Bank bisa kasih pembiayanya walaupun belum jadi, belum, jadi, belum dibangun. Nah, itu kan semua orang berbondong-bondong menganggap sebagai alat investasi. 1421, balik lagi dengan aku, Cynthia Puri. Hari ini aku kehadiran uh, dua bintang tamu yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bro Deye. Sehat, Bro? Sehat, sehat. Salam, Salam properti. Di sebelah saya ada Bro Victor. Halo. Apa kabar, Bro? Baik, baik. Uh, aku pengen nanya-nanya nih, Bro. Mm -hmm. uh, terkait tentang investasi properti, gimana tanggapan Bro Victor? So, saya rasa, property is sesuatu yang, um, is always a good investment ya. Yeah. Oke. Okay. Um, karena, uh, property is always tangible. Dan, jika dia diperletakkannya di sesuatu area yang strategis gitu, pasti dia akan ada uh, uh, income stream-nya, revenue-nya, generating hmm. dari situ. Uh, misalnya, for example, kayak uh, ada ruko di jalan yang uh, very crowded gitu kan, pasti ada pedagang uh, atau restoran mau buka uh, bisnis di situ, dan bis itu bisa generate kayak uh, atau income nya. Iya, tapi ya guys, uh, yang ini property yang uh, yang paling penting itu kapan kita masuknya jadi. Uh, maksudnya harus harga yang yang it's a, a good price, harga yang baik. gitu kan, karena um, all the money is make this, itu nanti kalau lepas dia naik, kalau kita bisa lihat. Kalau kita lihat, you can also, kalau um, kita not, kalau kita lihat, kalau kita lihat, kalau kita kalau kita misalnya kalau kita uh, properti Uh, yang tidak so popular kalau dia you know, so far away dan developmentnya nggak develop ke situ uh, nah itu mungkin bisa nanti uh, harganya naiknya lambat gitu atau tidak naik sama sekali dan mungkin jualnya mungkin uh, bisa nah, sulit. gitu ya ya yeah, so bisa yeah. iya, so I think the most important one is uh, entry price yeah. sama Ya, Lokasinya mana Apakah itu um, standar? Itu kan iya. investasi itu. Ya. Kalau mau buat uh, investasi properti kedepannya depannya, gimana menurut pandangan belum? Itu um, akan jadi investasi yang seperti apa? I, saya rasa, kalau untuk uh, investasi properti, karena uh, itu uh, maybe perlu banyak dana, jadi... Yeah. Uh, banyak kayak inovasi-inovasi yeah. yang mau mem membuatkan investasi properti uh, lebih gampang untuk semua orang um, invest kayak gotong royong gitu yeah. kan jadi actually konsep di di luar negeri orang Inggris called fractional uh, investing into real estate right? uh, jadi misalnya satu rumah, gitu kan, single family home, dia bisa di invest all the 20-50 orang, gitu kan. Nah, oh. Mereka uh, miliknya, itu udah kayak a little portion of the house, gitu nanti pas pasang, rumahnya disewa, ada uh, yield-nya, atau rental yield-nya dari, dari rumah itu, uh, itu juga dibagi pelatang-pelatang ke semua. Itu apa, ist istilahnya crowd, crowdfunding gitu ya? Iya, yes, yeah, crowdfunding ya, oh, oke. Okay. Yeah. Jadi, I think sama bisa sama untuk innovation yang, yang akan terjadi di investasi uh, properti ya. Nah, kalau menurut BODE, gimana ini dengan banyaknya fenomena di dunia properti di kan sekarang tuh? Iya, yeah. kalau di Indonesia sebenarnya properti itu kan booming, dua, saya selalu bicara 2012 ya, hmm. tonggaknya itu. Uh, sebelum 2012 itu properti itu rata-rata KPR maupun penjual properti itu di atas 20%. Ya ada kekhawatiran uh, bubble properti dan 2012-2013 pertama kali regulator uh, mengintervensi pemberian KPR, uh, membuat regulasi, ya uh, mengatur mengenai LTV dan uh, KPR inden. KPR inden itu uh, dulu orang bisa beli rumah walaupun belum dibangun hmm. Pak Victor. Jadi, bater terjadi bubble, sehingga ya, itu di, diatur, tidak, tidak, uh, tidak mudah lagi ya, uh, mesti down payment-nya harus 30%, KPR pertama, KPR kedua dibedakan, tentang tidak boleh begitu aja, mendrodon loan-nya, mesti based on progress, dan sebagainya. After itu, uh, ngedrop, Uh, di tiga persen, ya on average selama 10 tahun di tujuh persenan gitu yang tadi di atas 20 persen nah sekarang ini regulasi merelaksasi lagi sudah memberi kebebasan uh, kepada perbankan uh, tidak mengatur mengenai LTV maupun uh, KPR indiannya di, dibalikin lagi ke 2012 uh, mm -hmm. uh, jadi uh, artinya sekarang kalau perbankan mau kasih loan 100% dari uh, harga rumah itu boleh sama dengan di otomotif. Nah, pada saat diatur perbankannya mengeluh, pada saat dilonggarkan nggak berani. Nggak <laughs> berani. Nah, dalam periode 2012 ya sampai sekarang 2022 itu kan udah 10 tahun ya, banyak orang menunda properti ya, harga properti udah makin mahal Uh, ini yang yang akibatkan bahwa uh, apa namanya, orang tetap menunda, dulu mungkin orang 25-30 udah beli properti sekarang enggak, enggak, enggak ada ini nah sebenarnya pregulasi yang terkait dengan uh, memberikan kebebasan uh, sesuai rest-aportetnya bank LTV-nya bisa berapapun harusnya bank mulai memberanikan diri untuk ekspansi ya Nah, yang lucu adalah yang berani malah developernya. Jadi, down payment 0% itu muncul dari developer, bukan dari perbankan. Perbankannya tetap, ya, perbankan tetap bersikuku tidak mau 0%. Ya, saya kadang, enggak, saya tuh kadang ketawa, ya, kenapa? Developernya mensubsidi pun dia terima. Itu kan sama dengan 0% sebenarnya. Nah, itu yang saya kadang-kadang nggak uh, bisa nerima, itu menjadi high, harga propertinya kan menjadi naik kan. ya kan, kalau dia konsisten dengan DP, ya misalnya harga propertinya sekian. Tapi karena uh, DP-nya di-subsidi, bunganya biaya di-subsidi, kalau saya selalu mengatakan developer nggak pernah mensubsidi, hmm. itu sudah di-pricing kan, kan. Yeah. Jadi propertinya jadi mahal, gitu loh, hmm. gitu. Ya kan. Lalu Seperti untuk itu. Untuk kayak uh, misalnya suku bunga uh, untuk KPR buat dia cukup. Ya, suku bunga itu harusnya kalau kalau saya sih liatnya uh, marginnya perbankan tuh masih uh, terlalu tinggi. Ya. Dan momok di KPR itu selalu masyarakat menganggap bank fixed rate-nya kecil, floatingnya nya tinggi, iya ya, kan, karena itu sebenarnya persaingan ya, persaingan uh, uh, memperebutkan uh, konsumen, nah, ya kan, yang pertama, yang kedua adalah, apa namanya, uh, supaya orang tertarik membeli dengan suku bunga murah, iya kan, iya, yeah. one thing about uh, uh, property Uh, investasi di dalam uh, properti atau real estate itu right adalah uh, rental yield right. Hmm. Jadi uh, kalau mungkin di luar negeri, misalnya uh, uh, ya, suku bunganya um, di bank itu kan, maybe satu dua persen tiga Terus tapi rental yieldnya, maybe dia bisa dapat lima persen. ya. Jadi uh, dia membeli Uh, Properti ini dia menutup tuh, jadi hmm. uh, rental yieldnya bisa untuk uh, uh, menutup pe angsuran pinjamannya. Itu iya. Nah kalau kadang-kadang uh, mungkin di sini ya uh, rental yieldnya ya yang tadi kayak Pak Joko bilang sekitar 5% gitu ya. Tetapi uh, suku bunga maybe can be like Ya ya ya ya. Jadi uh, ya yeah, right thing. now yeah. itu kan uh, funding industry interest itu kan cuma tiga tiga setengah tiga persen kan. Tapi KPR floatingnya masih 10%, 9%, sembilan mm -hmm. persen. Dia tinggi banget gitu loh. Jadi uh, efisien. Iya, uh, ada orang Indonesia yang saya mau beli gitu loh. Dia harus tetap. Nombok, nombok, terus, ya. iya jadi, Nggak menarik menarik jadinya. Jadi uh, juga nombok, jadi nombok, uh, uh, nombok, uh, gimana dia nombok, nombok, adalah uh, jual rumah ini harganya harus tinggi kalau nggak kan dia di belakangnya dia kan tet tetap nombok, nombok, nombok, nombok, nombok, nombok, nombok, bro Victor, udah mampir-mampir-mampir, nanti next kita bisa undang lagi buat berbincang mungkin tentang tips uh, properti juga atau bahas mode produk uh, terkait rent to own atau rent, -back. Yeah. Atau rent -back ya uh, dan juga makasih yeah. untuk BroDY yang sudah mampir hari ini Uh, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel room A dua dan nyalakan notifikasinya. Ya, dan nyalakan notifikasinya. Salam, Salam properti.